Baik, Bapak-Ibu semua kita mulai pembahasan 40 soal STRUCTURE um, Saat lagi, untuk kamu semua yang menonton rekaman pembahasan 40 soal STRUCTURE ini kamu bisa menjawab terlebih dahulu 40 soal STRUCTURE tersebut di deskripsi dari rekaman video ini Seperti biasa saya ditemani oleh para dosen yang ganteng dan cantik di sini, dan kita akan lanjut ke pembahasan 40 soal STRUCTURE yang Bapak-Ibu dosennya sudah kerjakan sebelumnya kita mulai ke pembahasannya baik uh, oke okay. baik di sini ada lima soal atau kita mulai dari bagian pertama ya apa layarnya jelas tidak pak bu ini agak mepet ke atas jelas pak <laughs> jelas pak oke oke okay, okay, kalau gitu kita mulai saja pembahasannya dari nomor satu ini, mungkin ada yang mau coba jawab jawabannya apa kira-kira untuk nomor satu ini? The hard bla bla bla, between the mouth and nasal, uh, the mouth and nasal passages. Right. So, uh, let's see ya. Yeah. Nah, seperti biasa kalau kita mengerjakan soal um, sentence completion ini, lihat yang kosongnya, lalu lihat belakang dan depannya. Ya. Ada yang kosong, lalu kita lihat belakangnya dulu. The heart palette. The heart palette. Uh, ini palette, ini kata benda. Jadi kemungkinan itu adalah subjek kalau kata benda itu. Yang kosongnya di sini apa? Kita coba lihat dulu belakangnya. Belakangnya ada between, berarti... Tidak perlu kita lihat ya, ke kata-kata setelah bikinnya, jadi hanya fokus ke palette. Dan setelah palette ini, kosongnya apa? Karena hanya ditemukan satu subjek untuk soal ini, berarti kita hanya perlu menemukan satu verb. Jadi, langsung saja di antara pilihan jawaban di sini, mana kata pertama yang merupakan verb ya, dari a, b, c, d di sini? Kan yang muncul kata pertama verb itu kan hanya. Yang C saja kan, forms. Forms itu kan verb ya. Oke, jadi langsung saja jawabannya cari Nah ini adalah soal yang waktu itu kita bahas tentang one clause sentences. One clause sentences itu cirinya. Cirinya itu ya dia hanya terdiri dari satu subjek dan satu verb. Cukup mudah sih karena tidak seperti complex sentences, kita hanya perlu cari. Subjek dan nya saja seperti itu dan di pilihan jawaban ini saya ada atau form di sini itu adalah verb untuk uh, the hard talent. Seperti biasa kalau bapak ibu ada pertanyaan bisa langsung di sela saja saya mungkin ya pak ya. gue <coughs> kalau ada yang perlu dijelaskan seperti itu. Baik untuk nomor dua kita lihat nomor dua. Oke nomor dua. Uh, slam Spade in the Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca, blah blah blah of Humphrey Bogart's more famous roles. Masih ingat kalau kita udah nemu of, kalau udah nemu of atau preposition, ya preposition seperti of, at, in, on, with dan lain sebagainya, ini nggak usah dibaca lagi ke belakang nih, karena dia nggak akan jadi subject, nggak akan jadi verb. Nah, Nah, prepositionnya itu ternyata nggak hanya off aja, ternyata ada lagi nih ada in, ada in. Jadi kata-kata setelah preposition ini coret saja. Setelah in sini coret juga. Berarti kan sudah kelihatan lebih jelas ya. Fungsinya untuk apa dicoret? Karena seperti biasa kita perlu cari subject verb. Sam speed di sini subjeknya. Nah verbnya si Sam ini yang mana itu kan sebenarnya dan ternyata soal ini sama seperti soal nomor satu ini adalah one clause sentences atau sentences with one clause karena kita udah nemu nih sistem spade sebagai subjek berarti yang kosong ini adalah verbnya gitu karena kata-kata setelah in dan in di sini in dan in di sini itu sudah kita coret saja karena dia nggak akan mungkin jadi subjek nggak akan mungkin jadi verb oke jadi di sini ternyata um, kita hanya perlu verb saja ya hanya perlu verb saja dan kalau kita lihat pilihan jawabannya yang kata pertama yang apa muncul sebagai verb itu hanya yang delta kan Karena R itu adalah verb, to ini adalah uh, noun yang akan um, berkaitan dengan preposition of seperti itu. Oke, okay, great. Oke, okay, let's go to number three. Number three. Oke, bla bla the out Mars the outermost layer of skin is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita lihat yang kosongnya apa di sini? Lalu lihat depannya. Lalu ada apakah ada tanda baca atau tidak seperti itu? Ternyata ada tanda baca nih koma koma di sini terus kita cari lagi. Seperti biasa, kita selalu cari subjek verb dulu. Ada is ini ini verb, okay. is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Ada about berarti coret, Ada preposition of coret. Ada preposition of coret. Oke, okay. berarti ini one clause sentence lagi, hanya ada satu subjek, satu verb. Ini is, Nah mungkin kebanyakan dari kita kalau melihat soal ini, itu biasanya suka agak kekecohnya itu kalau kalau kalau ada penggunaan tanda koma seperti ini ya. Mungkin kita akan berpikir kalau si the outermost layer of skin ini adalah subjeknya. Tapi masih ingat pak Bu kalau yang update koma ini biasanya jadi apa sih? Ada yang masih ingat? beberapa kata yang diapit koma mungkin anda masih ingat? positif bukan, Mister? Eh, oh, betul betul. Positif ya, betul, Bu Lina. Saya udah nebak kayaknya Bu Lina yang bakal ngomong <laughs> ya. Ya, positif. Intinya apa sih? Kalau ada penggunaan koma yang mengapit seperti ini, terus dia hanya kumpulan kata aja nih, dia nggak ada verb ya. Ini tuh uh, hanya frasa yang menjelaskan subjeknya menjelaskan subjek ini. Simpulannya apa? Kalau ada beberapa kumpulan kata yang diapit dua koma, saja, coret saja, karena dia nggak akan jadi subjek dan nggak akan jadi verb. Jadi yang hilang di nomor tiga ini adalah subjeknya untuk verb is. Itu kenapa? Jawabannya, jawabannya adalah B, ya. karena hanya B satu-satunya kata benda yang di apa yang dimunculkan dalam pilihan jawaban ini. Kalau dia kata benda atau noun, dia bisa jadi subject. Kenapa nggak bisa A? Karena ada it is, ini udah subject verb lagi. Kenapa bukan C? Karena ada preposition. Dia nggak akan mungkin jadi subjek dia akan mungkin jadi verb. Kenapa bukan D? Karena dia subject verb. Sedangkan kita hanya, atau sedang mencari subjek saja. Seperti itu. Oke, lanjut ke, Soal nomor empat. During the Precambrian period, the Earth's crust formed and life blah blah blah in the seas. Yeah? Okay, great. Uh, okay. During the Precambrian uh, pre pre period, kita okay. lihat yang kosongnya dulu. Di depannya ada apa, di belakangnya ada apa belakangnya dulu ya kalau ada penggunaan buri itu sudah um, pasti bukan jadi subjek bukan jadi verb oke okay? jadi ini um, hanya phrase saja subjeknya itu adalah the earth's crust the earth's crust itu subjek form itu verb ya yeah? okay. dan ada ada ada n nih coordinating koordinat conjunction. koordinat conjunction. biasanya kalau ada and, or, so, but, and or so but atau yet ya. Biasanya polanya itu subject verb di sini, di sini juga subject verb gitu. Jadi kalau di belakang dari coordinate connector ini atau conjunction ini adalah subject verb seperti soal ini kan. The Earth's crust, crustnya itu subject formnya verb, berarti setelah n itu akan jadi subject verb lagi. Jadi yang kosong di sini tuh pokoknya setelah n ini ini harus subject verb lagi. Nah life-nya itu kan noun ya kata benda itu adalah subjeknya. Lalu berarti di sini yang hilang hanya verbnya saja gitu kan. Kita perlu nyari verb aja di pilihan jawaban di sini ya jadi yang muncul verb itu yang mana yang bisa berpasangan hey. dengan life ya Bu hey, Oke okay. itu siapa Bu Rina iya <laughs> oke oh, okay. ya betul Bu itu A. A. A harusnya betul jawabannya A. kenapa karena appeared itu kan berapa ya live First appeared in the skiz, seperti itu. Kalau the first to appear di, di sini, nggak ada nggak ada verb untuk subject life, karena kalaupun ada verb appear, dia pakai to, jadi bukan jadi verb lagi, jadi preposition uh, prepositional phrase. -nya. The first appearance ini noun kata benda, jadi akan bisa jadi verb. Appearing ini jadi adjective, kalau masuk ke dalam kalimatnya, dia akan jadi adjective. Okay. so for number 4 itu 4 itu a. Baik, lanjut ke nomor 5. nomor 5. Seperti biasa yang kosongnya apa? Lihat depan ke belakang karena di sini hanya di belakang yang kosong. jadi lihat lihat yang ada di belakang yang bagian kosong ini ya. Eh, Oke. Uh, kalau ini ada conjunctions ya atau connector jadi kalau sudah muncul connector itu pasti csv ya. conjunction subject verb fluidnya subject accumulate verb okay. lalu kalau udah muncul csv pasti muncul sv lagi gitu kan against the eardrum right? ada koma setelah koma itu biasanya subject verb sih. Uh, second More insidious type of blah blah blah, oke. Okay. Ada of. Kemungkinan di sini itu akan ada beberapa kata ya atau kata benda sebagai objeknya of. Nah, kita lagi nyari subjek verb yang kedua. Kita udah nemu subjek yang uh, kenjelasan subjek verb. Ini clause pertama, ini first clause atau kita sebutnya dependent clause. Kita lagi nyari main clause. Nah, setelah koma ini muncul subjek nih, a second more insidious type. subjeknya. Berarti kita lagi nyari verbnya untuk melengkapi kalimat ini. Dan nah, jawaban yang benar yang ada verb aja ya. Pokoknya di pilihan jawaban ini yang bentuk verb-nya itu verb yang bisa melengkapi subjek a second more insidious type itu hanya yang A karena bentuk verb-nya itu may develop, may itu models, develop-nya itu verb satu atau base verb. Yang lainnya itu nggak ada verb sebenarnya. Developing itu adjective, ya. Yeah. Uh, the development itu noun. To develop ini uh, prepositional phrase, ya. Yeah. Jadi yang hanya jadi verb itu hanya yang a saja. Nah mungkin kita itu suka bingungnya itu karena ada kata-kata lainnya yang diselipkannya. Si otitis media ini sebenarnya adalah bagian dari of yang waktu itu kita bahas of atau object of preposition. Waktu itu kita bahas materi tentang object of preposition. Makanya waktu itu kita bahas kalau nemu preposisi ya of at in on nggak usah dilihat lagi setelahnya itu karena dia hanya kalau usah dilihatnya itu karena dia nggak akan jadi subjek, dia nggak akan jadi berarti. Right, so for number 5 the answer is A. Number 6, oke okay, untuk number 6. Number 6 itu panjang ya nih, teksnya ya. Kita suka jadi bingung ya panjang seperti ini kan agak gemuk gitu kan uh, seperti biasa tipsnya itu lihat bagian kosongnya lihat belakang lihat depan di belakangnya udah muncul uh, where where itu pokoknya kalau nemu WH itu pasti conjunction kan conjunction kita sering singkat conjunction itu jadi hanya cek saja ya di where itu kan conjunction atau kita sering sebut ke connectors dan kalau udah muncul where atau wh lainnya berarti kan polanya itu c s v ya kenyangnya subject verb jadi kita udah aja langsung cari aja pola c s v yang kosong ini apakah eh, c s v atau CS atau apa seperti itu oke okay. Nah, di sini ada kata place nih ini ciri untuk verb tiga atau past participle jadi kan verb itu bisa jadi phrase ya bisa beberapa kata gitu kan beberapa kata kerja nah kalau udah nemu setelah kosongnya itu ada verb tiga kemungkinannya itu dia bisa jadi bentuk pasif ya pakai be atau bentuk present perfect ada has atau have atau head. Nah, kita lihat nih pilihan jawabannya. ada yang muat pilih ini enggak pola kita tadi ya pakai be, have, has atau head. ternyata yang pakai B itu apa yang bentuknya itu adalah be 3 ya ini kan vertiganya itu hanya pilihan d. Anak kan jadi pasif ya, subjek models B-nya itu to be ya. Lalu vertiga, for vertiganya for itu si place ini gitu. Right, so the answer for number six is D, dan lebih mudah. Kenapa? Karena kita nggak usah baca lagi ke belakang kan, karena kita udah tahu ciri-ciri apa sih yang ada di belakang dan di depan yang kosong ini seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa langsung di selas aja ya penjelasan saya. Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke nomor 7. Oke, ini ada yang kosong. Lihat belakang, lihat depan, seperti itu. Stop, bla bla bla kemungkinan besar kalau a stock kan kata benda ya kemungkinan besar sih subjek pemikiran pertama kita ya um, lihat belakangnya dulu ada verb nggak at, at an inflated price is called ada verb ternyata ada verb is called a watered stock oke okay. nah ini ada verb di sini kemungkinan kalau kita udah nemu soal seperti ini nih ada Subjek dan verbnya berjauhan, ya. Yang di tengah-tengah ini tuh sebenarnya close sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita udah nemu nih subjek, terus verbnya dari subjek ini tuh jauh banget nih di sini. Kemungkinan yang nyempil ini di tengah ini itu adalah close juga. Itu adalah close. Jadi kita udah nemu subjek verb, terus kemungkinan kita perlu nyari conjunction subject verb, gitu, jadi kemungkinan yang di tengah ini adalah conjunction subject verb Nah, ada enggak conjunction subject verb di sini? conjunction ada sih yang D tapi dia langsung conjunction, langsung verb dan itu um, kurang sesuai ya kenapa? karena issue di sini verb 3 Nah waktu itu kita bahas tentang Reduce Clause yang paling sulit itu loh ya pembahasan paling sulit tentang Reduce Clause tentang Reduce Clause jadi salah satu cirinya itu adalah ada which kalau ada to be misalnya is lalu ada terhadap bentuk ketiga is should jadi, which sama is bisa dihilangkan, dan oh, dia cuma muncul isut saja. Apa -apa? Masih ingat Pak, Bu? Ini pembahasan yang reduce class di sini. Uh, Masih pandrian, tapi selalu salah menjawabnya. kalau <laughs> salah ya, katanya reduce plus, tapi salah lagi, salah lagi. <laughs> Karena kan ada yang ing gitu kan ya? Pandrian. Ada yang ing juga, iya betul. Ada yang ing Ada juga. yang berubah menjadi ing, iya. Sebenarnya cara gampangnya itu, kalau, Sebentar. Jadi kalau... Pilihan jawabannya udah kebanyakan verb tiga nih, ini kan verb tiga semua ya. Kemungkinan ini reduce clause, kalau kebanyakan verb tiga, gitu. Kemungkinan reduce clause, karena reduce clause itu kan biasanya ada which atau that, ya. Terus uh, bisa verb tiga ya, asalkan ada to be. Nah ada juga yang ing, yang ing itu kalau si setelah which dan that itu verb satu. Jadi kalau verb 1, dia berubahnya jadi verb ing, ketika reduce gitu kan. Sedangkan kalau verb 3, yang hilangnya itu hanya which dan to be-nya saja. Kalau verb 1, berubahnya jadi verb ing. Nah, di sini, karena ini ada semuanya verb 3, kemungkinan ya yang B. Karena karena eh, kemungkinan dia bentuk reduce clause-nya itu yang pasif, yang Uh, which, that, to be, dan verb tiga. Hilang, hilang, hilang, yang bisa verb tiganya doang. Dan stop, ini subjeknya, is called, ini verbnya. Yang nyempil di tengah ini, ini conjunction, apa uh, ya conjunction yang berfungsi ganda menjadi subjek, dengan bird, tapi verb tapi verb-nya, verb tiga sebelumnya ada to be mereka hilang yang nisa verb tiganya aja makanya jawabannya gue. Di waktu saya TOEFL ITP kemarin yang dua minggu kemarin perasaan saya sih saya nggak nemu reduce class sih perasaan atau ada sih mungkin hanya satu dua sih yang sering munculnya itu di ITP TOEFL kemarin yang 19 Agustus ya saya ambil tesnya. Itu subject verb kalau sentence completion tuh yang bagian pertama ini yang paling sering muncul soalnya yang tentang subject verb sebenarnya. Jadi kalau kita jago nih soal process lagunya kita bisa ngerjain semua soal yang ada di sentence completion seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor 8. Oke kita lihat nomor 8. Nomor 8 itu yang kosongnya apa? Lihat belakangnya. Kalau udah nemu while, udah conjunction, udah itu pasti conjunction subject verb. Basic lafanya itu subjek berarti kita perlu nyari verbnya basic lava. Ya, yang langsung verb itu adalah yang C, is. Gitu aja. CSV. Dan di TOEFL ITP itu memang seringnya itu yang muncul SV, CSV. Yang pembahasan kita tentang tentang multiple clauses. itu nomor 8 ini kan udah aja langsung. Kita nggak usah lihat kalimat belakangnya lagi. Hanya lihat yang kosong, di belakang yang kosong apa. Udah nemu while. While itu conjunction. Basic lah subjek. subject. Berarti yang hilangnya verb. seperti itu. Baik, lanjut ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 nomor sembilan itu, kalau kita lihat dulu, ya, yang kosongnya apa? Lihat belakangnya ada apa, lihat Depannya ada apa? Di belakangnya ada hash. Oke. Okay. Kalau saya, udah, kalau saya udah nemu has, have, sama had, terus lihat pilihan jawabannya di sini, udah ada verb juga, ini pasti kemungkinan tentang bentuk tense-nya yang present perfect. Jadi have, has, had itu pasti berdampingan dengan verb tiga. Oke, kalau nggak verb 3, ya bin, pakai to Ya udah, langsung aja di sini, yang verb tiga yang mana? Yang ini, revealed. Ya, yang B. Kenapa nggak revealed about? Karena di sini muncul close lagi. that itu jadi conjunction lagi. Untuk menyambung kalimat ocean floor is. Untuk membentuk pola CSV. That-nya conjunction, ocean floor-nya subject, is-nya verb. Karena kan kalau soal seperti ini, kalau kita udah nemu have, has, had, ada verb tiga kemungkinan besar itu verb tiga setelahnya ada dua pilihan seperti B sama D ini berarti kan lihat yang dikosong ini lihat belakangnya gitu di belakangnya ada ocean floor, ada is itu ocean floor nya subject, is nya verb berarti mereka berdua ini perlu konektor atau perlu conjunction baik, let's go right. to number ten number 10 number ten, ten. oke okay. ada koma terus di sini ada yang kosong tapi setelah n-nya itu ing setelah n-nya itu ing ini pasti bukan close jadi bukan sv csv sederhananya seperti itu saja sih jadi kalau ada koma, di belakangnya ada ing. Jadi kemungkinan besar ini bukan clause. Kita buktikan dulu ya. Setelah komanya ada apa? Ada coral snakes. Subject can grow. Itu verb. Oke. Terus di sini pilihan jawabannya. Ada they are extremely poisonous. They are subject verb. Tapi nggak bisa. A ah, itu nggak bisa jadi jawaban yang benar. Kenapa? Karena kan subject verb-nya udah ada di sini, subject verb yang pertamanya. Ya kalau ada, sudah muncul subject verb saja, berarti kemungkinan yang muncul lainnya itu adalah conjunction subject verb kan. Tapi yang A itu bukan conjunction subject verb, jadi udah dicoret. Ini juga, the poison is extreme, subject verb aja, coret lagi. Tinggal dua ini kan. An extreme amount of poison. Ya, atau extremely poisonous. Jawabannya kan, Charlie. ya. Extremely poisonous and terrifying. Uh, coral snakes can grow to 4 uh, feet. Blah, blah, blah. Ini yang A -positive itu tadi. A positif itu bisa di tengah-tengah. Nyempil kayak yang soal nomor 7. Atau bisa dipindahkan ke belakang fungsinya apa? Dia fungsinya menjelaskan subjek. Jadi menjelaskan coral snakes. Dan dia hanya kumpulan kata saja. Dan di sini ternyata hanya kumpulan kata sifat atau adjective extremely poisonous and terrifying. Oke, okay, let's go to number 11. Oke, okay, nomor 11. Yang kosongnya apa? Belakangnya ada apa? Depannya ada apa ya? Oke. Okay. The leaf of the white mulberry provide food for sick worms. Right? Di sini ada yang mau mungkin jawab? Jawabannya apa? Oke, okay. disini jawabannya delta. ya yeah. For sequents, from whose cocoon silk fabrics are woven. Jadi, are-nya itu verb. ya yeah. uh, Whose cocoon silk fabrics, itu conjunction subject verb. Uh, memakai from, preposition, untuk menjelaskan Uh, silkworms, dia menjelaskan silkworms ya. So number eleven itu delta. Let's go to number twelve. mau tanya yang nomor 11 ini? Ya boleh pak. Kenapa pakai goose nya ya? Kenapa? Saya salah saya from cocoons. Nah kenapa harus pakai goose nya itu? Oh, okay. ini kan usnya itu possessive pronoun ya. Jadi, kepemilikan. Karena KUNS itu kan KUNS uh, itu kepompong ya, kalau nggak salah. Jadi, ya. Ya, dia itu menjelaskan uh. kepemilikan dari uh, silkworms. Gitu. Jadi, dia itu menjelaskan silkworms. Makanya ada FROM juga, karena khusunya itu menjelaskan silk Kalau tidak ada khusunya, from kekunsnya itu tidak terlihat milik siapa gitu si kekunnya itu tadi. Sedangkan kalau di kalimat ini kekun ini tuh dicoba untuk dijelaskan bahwa dia itu miliknya dari silk worms ini si ulat sutra ini seperti itu. Kepompongnya siapa? Ulat sutra itu kepompongnya? saya <tuk> salah. -salah. Ya, ya. <laughs> Oke. Okay. Soalnya bukan dari biologi. <laughs> Oke. Okay. Ya. Jadi si kepompong ini punyanya siapa, ternyata punyanya si siang Gitu begitu Pak sih sebenarnya. Kalau biasanya kan kita sering uh, lihatnya itu kalimat from which ya, yeah. from which, from which. Ya. Biasanya kan, um, kalau ini perlu pakai who's karena menjelaskan kekunsnya nya Kekuns punya siapa, kepembangunan siapa, katanya. punya sisi of firms. Gitu Pak. <tuh> Oke, okay. uh, tahu kenapa harus pakai Hus lagi Pak? Ada diunggu? Ya karena pakai pakai which, gitu-gitu agak lupa. Ya, Karena <laughs> harus ada conjunction-nya. Karena kalau kita cuman from ke kuans aja berarti cuman SP aja kan. Jadi SP SP. Leave-nya S, provide-nya P Ininya S, ini R-nya V. Jadi cuman SP SP dan ini kan gak boleh ya. kalau uh, ada dua subjek, dua verb tanpa conjunction itu kan enggak boleh ya. Iya, dan harus ada conjunction-nya gitu. Ya, khususnya itu conjunction subject verb. Gitu, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Eh, nomor 12. Nomor 12 itu Uh, Alfa, ya, as described in Greek and Roman methodology, harpies were rightful, frightful monster that were blah blah blah. Ada yang masih ingat ini? Pembahasan tentang materi apa? <tuh> <laughs> Oke, okay. Pak ah, Bu, apakah -apa masih ada Bu? <laughs> Saya takut sendirian di sini. <laughs> ya, Pak. <laughs> Oke. Okay. Uh, right. Jadi ini um, ini adalah discuss, discuss kan? Uh, as it is described harusnya. As they were describe awalnya, jadi awalnya itu as they ya bisa were bisa are karena ini pas ya berarti as they were. Ini reduce clause, artisnya subject, warnya verb. As itu kan conjunction. jadi pasti muncul subject verb kan. They were-nya dihilangkan tinggal tersisa vertiga gitu si describe ini kan vertiga seperti itu Oke okay. nomor 13 masih ada masih ingat nomor 13 yang not only not only itu atau nor atau no di depan itu materi apa yang ini materi tentang oh ya ada yang chat di sini lupa semuanya Input. lupa pak ini makanya lupa lompat yeah. ini bagian ini inverted bukan eh bukan pak gimana bu inverted itu bukan yang ya, balik balik itu bukan betul inverted structure betul dan mungkin kita agak lupa lupa ingat juga karena udah ini ya, udah masuk perkuliahan segala macam ya jadi udah Udah banyak beban pikiran. <laughs> ya betul, inversi, Bu. Jadi inversi itu gimana sih si polanya itu? Inverted structure itu, Bu. Ini. Dulu baru subjek gitu ya? Ya, jadi negatif. Kan ini natnya negatif ya. Hmm. Negatif, verb, subject gitu ya. <coughs> Oke, jadi jawabannya apa, Bu? Tadi di Google Form sudah muncul si. jawabannya, ya? mas ya? Siapa? Ya betul jawabannya C. Si. Notnya negatif, dasnya verb, jenah uh, verb ya, verbnya segini. <coughs> verb nuclear breeder reaktornya itu subjek gitu kan, jadi NVS itu tentang ini pembahasan kita tentang. Inverted structure. Pokoknya kalau udah nemu not only no rarely ya kalau nggak salah di depan itu pasti ini pola inverted structure atau inversion. Oke, okay. great. Let's go to number 14 Oh iya pak. Iya iya. Kalau misalnya uh, pilihan uh, kenapa maksudnya uh, hanya Gimana ya, kenapa pakai das gitu? Jadi, ini kan bingung, saya hmm. sebenernya kan lupa karena lupa terus. Jadi, ngecek si pilihan jawabannya, kan ini mirip-mirip ya, ada, hmm. ada verb juga yang lainnya. Hmm. Nah, ini jadi saya pilih A <laughs> yang, yang beda. Ya. <laughs> nah, ini kenapa, Pak? Yang c, Pak? Oke, okay. awalnya itu kalimatnya gini, Pak. Uh, Oke, okay. saya tulis ya di mana saya nulisnya ke nuklir breeder reactor yang mana ya awalnya seperti ini pak kalimat itu nuklir breeder reactor does not only itu pak generate generate energy Gini kalimat awalnya itu kan kalimat negatif itu harus ada dasnya ya Pak ya. Does not itu kan um, kalimat negatif ya. Jadi kalau ada kata kerja generate terus kalimat, bentuk kalimatnya negatif itu kan harus ada auxiliary ya, do dash atau did. Seperti uh, I don't go to school. I don't go to school. Itu kan kalimat negatif ya. Nah, awal jadi mulai. jadi kloonya bisa dilihat dari auxiliary pak ya, dari oh. notnya. Dari notnya ya, betul. Jadi memang cirinya um, itu ada not di depan, ya, not di depan. Terus pasti itu ada auxiliary karena ini bentuk kalimat negatif kan penggunaan not itu negatif ya. Kalau kalau ada kata kerja atau ada verb seperti generate itu pasti kalau nggak muncul das do, kalau nggak did, nah, pasti itu mah. Karena awal mulanya kalimat itu seperti ini, kalimat uh, kalimat awalnya, seperti ini sebenarnya. A nuclear the reactor does not only generate energy, gitu. Nah, kan kita, waktu itu kita bahas tentang inverted structure yang dibolak-balik. Si not only-nya jadi di depan, gitu. Jadi, di depan notnya di depan, uh, verb, verb, lalu muncul verb, terus muncul subjek. Nah, kesimpulannya, kalau Bapak nanti nemu not di depan, di depan, itu langsung cari verb. Nah, verb verbnya itu, oke, okay, saya lebih spesifik aja ya. Verbnya itu, auxiliary, auxiliary itu bisa do, does, atau did. Gitu, kalau ada verb di sininya. ada verb satu di sini karena ini bentuk kalimat negatif, gitu pak. Tapi mudah-mudahan tidak menambah sakit kepala pak. <laughs> Aman, alhamdulillah, alhamdulillah pak. Oke. Okay. Jadi lebih jelas. Jadi lebih jelas ya, lebih jelas, ya pak. Hmm. Hmm. Jadi kita makasih, pak. pak. Mudah-mudahan nanti nemu soal yang sama lagi yang tentang inverted structure ini. Ini saya ingat ketika. Semua ingat ketika nemu. Ingat ketika nemu ya pak <laughs> Ini muncul di ATP level kemarin, eh, kemarin waktu saya ambil tanggal 19 Agustus uh, dua soal gitu. Itu memang udah cepet saya ngerjainnya, soalnya udah nemu not uh, udah itu pasti jawabannya ya ini gitu kan. Dan ternyata benar. Okay. <tuh> <tuh> saya tahu itu benar karena bagian structure saya benar semua. Wah sombong. <tuh> Mantap, mantap. mantap, mantap. <lian> <tuk> ya asa gampang gitu, nggak tahu kenapa. Wah, sombong lagi. <tuk> asa ya, Pak ya? <tuk> Atau memang gampang gitu? <tuk> <tuk> ya? Iya, iya sih. Kayanya lebih gampang. Kayaknya ter terlalu gampang, Pak ya, kayaknya ya? Kayaknya, mah <tuk> Bukan besok, halo halo Nih. Sombong, punya <tuk> setan ini, udah Oke oke oke. Lanjut deh, lanjut. No, 14. <tuh>, oke. Okay. 14, 14 itu ya, 14 itu B. 15 itu D ya. Oke. Okay, penjelasannya, um, ini kosongnya apa? Di belakangnya apa? Di depannya apa? The, de de okay, subjek. Word. pasti harus ada conjunction subject, verb kan? Kalau udah nemu subject, verb, ya? um, features, many of the most features and filmmaking technique ya udah sih. Kenapa jawabannya b? Karena ini conjunction subject, verb Kenapa masih ingat yang rangkap jabatan? That sama which itu bisa berfungsi baik sebagai conjunction dan sebagai subject. Became established ini verbnya, jadi that ini yang rangkap jabatan itu akan junction dan subject. Ini non close ya kalau salah. karena debt itu non close connector. Nomor 15 itu d. Nah ini tentang apa? Ada yang tahu? Kenapa jawabannya d? Itu sama kayak nomor 13 tapi bukan negatif, tapi tentang inverted structure cirinya seperti ini bapak ibu jadi kalau nemu nih di kalimat ada wood ada wood wood terus verb satu ini itu tentang conditional tentang if conditional ya yeah. cuman if conditionalnya di apa di, uh, di, di, di di inversi ya inverted tapi cirinya itu aja ada wood jadi kalau ada wood harus kemungkinan Klausa sebelumnya kan ini ada koma. Klausa sebelumnya itu yang di sini kemungkinan itu adalah conditional, ada if-nya. Cuman dalam inverted structure, si if-nya hilang, should, should atau were-nya di depan biasanya gitu. Jadi kalau udah nemu should atau were di depan, itu inverted structure untuk kalimat conditional. Di pembahasan kita mungkin kita sebutnya conditions Makanya jawabannya D. Gitu. Kak, ya. Kan di soal sebelumnya ada ya yang pakai should be juga. Kan itu mah e, benda dulu, baru should be. Ini kan should bendanya, mm -hmm. terus be. Nah itu bedanya gimana Pak? Ya karena ini inversi Pak. Kan kalau oh, yang ya, ya. ya kan inversi mah dibaliknya ya. Nah, kalau yang ini mah aduh sudah banget. Ini ya bukan inverted structure ini bentuk kalimat uh, aktif aja. Eh, Ma, bentuk kalimat pasif saja, bukan inversi. Jadi the sat the statuenya itu subjek, should be, ya, verb kan? Oh, karena ada apa? yang uh, conjunction conjunction ya, conjunction, ya. Eh. yang where ini ya betul ini conjunction. Ya. Nah. conjunction. karena ada conjunction jadi uh, harusnya objek dulu baru Kondisional, ya. Jadi, kalau di sini, di sini itu karena ada ciri penggunaan wood, ya. Terus, di sini ada koma, terus di belakangnya ada yang kosong seperti ini. Ke, harusnya sih, si kalimatnya itu awalnya itu kalimatnya seperti ini. If hydroelectric hydro power uh, should be needed. The water basin would need to be then. Gitu awalnya. Nah, tapi kan suka bikin pusing ya si toefl Jadi bentuk kalimatnya jadi inverted. Nah bentuk inverted itu si shoot di depan, if-nya hilang. Jadi shoot-nya di depan, seperti ini. Nah, terus ya seperti biasa, inversi itu kan. Sebentar ini coretannya sebanyak sekali. Sudah. <laughs> sebelum yang ini aja, oke, okay. subjectnya di depan, lalu seperti halnya bentuk inverted structure akan muncul uh, verb seperti itu, nah. <tuh> lalu akan muncul subject gitu, Dan itu gitu ya, verbnya dulu baru subject gitu, gitu pak aman aman pak. Sejauh nanti inget. Ya. pokoknya nemu should were not di depan itu inverted structure aja. Iya. Yang tadi bingungnya tuh, iya ragu antara yang a atau d tadi yang should itu. Mm -mm. Ternyata yang saya pilih malah a. Ternyata oh. yang B. bener. Nah yang a itu sayangnya salah karena akhirnya bapak jadi bikin kalimatnya. Yang sebelumnya pak, yang sebelumnya. Oh yang ini. sebelumnya. sebelumnya mm -hmm. ini. Oh. kan yang benar yang noun dulu ya? Ya betul yang noun dulu karena ada conjunction di sini ya pak ya. Hmm. Gitu. Nah saya ingatnya bentuknya yang yang tadi yang nomor dua. yang nomor ya oke oke oke oke. Alright kita lanjut ke yang related expressions ya. Related expressions Nomor enam belas. Ini mah gampang. Oke, okay. seperti biasa kalau kita jawab soal um, written expression, jangan terpaku dengan yang digaris bawahi karena biasanya mata kitanya itu hanya terpaku ke yang digarisbawahinya. Seperti biasa, lihat belakang, lihat depannya. Kalau nomor 16 ini, ini udah ketahuan jawabannya A. Kenapa? Karena lihat belakangnya ini will. Will itu kan model. Model verb. Ya. Yeah. Kalau ada modal verbs seperti will, would, shall, should, may dan lain sebagainya, might ya. Yeah. Setelahnya kalau ada verb itu harus verb satu. Yang yeah, verb satunya itu base, base verb. Base verb. That's my son. Nah, kalau base verb, nggak akan mungkin ada tambahan apa-apa lagi. Kata kerja yang dasar itu nggak akan mungkin ada tambahan tangan apa lagi. Jadi nggak akan mungkin ada S, nggak akan mungkin ada EB, dan lain sebagainya. Jadi itu kenapa? Ber-16 itu jawabannya adalah... Ini uh, ya, jawabannya... Uh, oh, masih ayah masih kerja. Sampai okay, malam nanti <laughs> ya ini apa Itu ya. -beli apa Buat beli macam -macam. Beli boleh okay. iya minta mama yang kerja lagi ya ayah mama Oke, okay, let's go to number 17. Ini nomor 13. Ini saya jarang banget lihat kalimat sependek ini. Uh, tapi coba kita, kita bahas. Nomor 17 itu the counterpart. Oke, okay, itu noun, itu subjek bisa of. Lihat, belakang depan of the negative electrons. Uh, Oke. Okay. Ini agak aneh. is the positive proton. Oke. Okay. Nah, pentingnya lihat belakang depan itu karena kalau kita lihatnya yang C, lihat belakangnya ya, ada artikel E, tapi di sini ada S, kan harusnya kalau E itu singular ya, harusnya satu ya, tunggal, harusnya tunggal, kalau tunggal nggak akan mungkin ada S. Jadi jawabannya C. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Oke, 18 itu kalau Bapak Ibu nemu pronoun, pronoun di garis bawah langsung lihat aja maksudnya itu langsung lihat dia itu menggantikan apa gitu kan. Alexander Hamilton's advocacy of a strong national Government brought he brought he ini kan brought itu kata kerjanya ya kan setelah kata kerja itu kan biasanya kalau nggak muncul objek muncul complement atau yang lainnya sedangkan he itu itu bukan uh, objek pronoun itu subjek pronoun he itu kan harusnya jadi objek pronoun objek pronounnya apa him so the answer is he seperti itu harusnya dia menjadi objek pronoun gitu. jika udah di soal written expression ada pronoun yang digarisbawahi lihat dulu bentuknya uh, Itu kita bisa lebih cepat menjawab soal karena suka itu salah satu ciri written expression kalau dia menggarisbawahi pronoun seringkali sih yang saya temukan pronoun itu yang salah karena uh, bentuknya biasanya suka suka dibuat salah gitu seperti soal nomor 18. lanjut ke nomor 19. 19. Oh iya Bapak Ibu, uh, mungkin dari untuk TOEFL ITP, kalau kita jawab soal written expression, yang paling soal paling mun, sering muncul itu adalah word forms atau bentuk kata. Jadi bisa saya simpulkan siaran expression ini kalau nggak dia word forms ya bentuk kata uh, dia akan bicara tentang parallel structure yang koma koma atau dia akan membicarakan seperti biasa subject verb agreement tiga itu sih yang saya perhatikan di ITPTOFL ya um, um, soal yang sering munculnya terutama word forms terutama bentuk bentuk kata sih itu yang sering membingungkan Uh, right, so kita lihat nomor 19. Lihat yang A, uh, depan belakang, there are more than 80 million specimens. Kalau ada penggunaan there, si verb ininya itu subjeknya itu di belakang, sebenarnya, di sini. Si specimens ini subjeknya. Oke, okay. ini betul. Siap, specimensnya plural, R-nya plural. In the National Museum of Natural History's collection of biological, geological, and anthropological and anthropologic treasures okay. collection-nya betul International of natural histories collection ini kan noun kata benda berarti yang salah D kenapa salah? baru saja saya jelaskan ini bentuk soalnya tentang parallel structure ya. parallel structure kenapa cirinya itu ada penggunaan koma yang banyak seperti ini dan bentuknya karena soalnya itu tentang parallel structure maka. Bentuknya harus sama semua. Ini kan biological, geological, archeological, si antropologi juga harusnya antropologikal ya kalau nggak salah. Antropological treasures, gitu. Si treasuresnya itu naunnya. Jadi si biological, biological archeological, and antropologicalnya itu menjelaskan kata benda ini treasures nya seperti itu. Oke okay lanjut ke soal nomor ha nomor 25 16 19 kenapa langsung nomor 21 coba saya perbaiki dulu ya oke okay, saya stop share dulu oke okay. Kita coba lihat nomor 20. Oke. Okay. So far so good atau so far so confused Pak Bu? <laughs> ini sambil, sambil saya coba cari dulu ya. Nomor 20 ini agak bagus. complete test 2. Oke, okay. ini akan So, I'm going to... Just revise my... all fine, but where, where, where, where, where, should I put this? Oke, okay. kita menemukan okay. semua data itu. Oke, okay, saya share sekali lagi. Oke, okay, nomor 20. Uh, after George Washington Um, Blablabla, the couple comes to reside ya. okay, di sini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kalau soal written expression ini kalau nggak word forms dia subject verb kalau nggak parallel structure seperti tadi, di sini pun kita bisa lihat bahwa jawaban nomor 20 ini C. Kenapa? After job Washington married widow Martha Christie the couple Beluga at Mount Vernon. Kenapa bukan comes Karena ini bentuknya di masa lampau harusnya Kim. George Washington itu menikahi, ya menikahinya di masa lampau kan, marriednya itu verb 2 Jadi harusnya ini pun verb 2 seperti itu. Atau past simple verb ya. Jadi jadi seperti itu. Nah, seperti biasa, polanya conjunction, subject, verb ini pun subject, verb jadi pola SV, CSV, terpenuhi ya complex sentence Oke. SV, CSV Oke. Lagi ke soal nomor 21 Nomor 21 Nomor 21 itu jawabannya. Bro, bro, bro, the can hardly be classified as cutting age at this stage in their development. Oke, yang salah ini di sini nomor D. Kenapa? Kalau ada seperti biasa ini pronoun lagi ya. Ini possessive pronoun. Kalau ada pronoun yang digaris bawahi di apa di Mas pada dulu, mungkin bentuknya itu salah. Dan ternyata salah, harusnya ini it's. Kenapa? Because at the stage, in, karena ini tuh mengacu ke aspal aspal itu kan similar ya. Jadi harusnya jawabannya it's. Untuk nomor 22, resist monkey exhibit patterns of shyness similar to that. In humans, okay. nah, ini yang D yang salah harusnya dose in humans, karena dosnya mengacu ke humans. Seperti itu, um, ini subjeknya resist monkeys, exhibitnya verb, verb subjek verbnya agree, karena dua-duanya plural. Sinus betul, um, sifat pemalu ya, bentuk katanya betul, yang C. jadi jawabannya D. Sifat. Oke, lanjut ke soal nomor 23. Nomor 23 itu delta the body becomes weak harusnya. Bukan weekly. Right. Jadi ini bentuk kata sekali lagi. Soal written expression ini paling sering munculnya itu tentang word forms. Ya. Word forms. Atau bentuk kata. Okay. Jadi ini harusnya the body subject verb becomes weak harusnya ya. Right. Nomor 24. Nomor 24 itu 24 itu jawabannya yang C. apa yang C? Ya yeah. Fort Jefferson in the dry tortugas of the southern tip of Florida can be rich. Richnya harusnya bentuk bentuk nya verb ketiga. Ya yeah. karena uh, ada to be setelah ada to be kalau ada verb itu kalau enggak verb tiga uh, verb ing itu aja sih. Yeah. Ini harusnya verb tiga seperti itu untuk nomor 25 nomor 25 itu okay. quarter horses were developed ya, yeah, to be verb 3, betul, in 18th century Virginia to race, betul, to infinitive, atau to verb 1 on courses short of about a quarter of mile in length, betul In kalau itu ukuran pakainya length. Itu yang salah yang cek. Oh iya, ini juga mungkin yang suka muncul tuh tentang word order. Jadi kalau tadi word form ini word order atau urutan kata. Jadi di written expression tuh suka ada beberapa soal yang urutan katanya itu kurang tepat ya. Jadi seperti ini. Courses-nya itu kan noun ya. Shortnya itu adjective. Jadi harusnya adjective itu di belakang jadi kan jadi short courses gitu kan harusnya. Right? Jadi untuk written expression salah satu yang kita perlu waspadai itu adalah tentang uh, word order ya, tentang susunan kata. Okay, lanjut ke soal 26. Soal nomor 26 ini jawabannya kita lihat dulu. Supersonic flight, betul. Five nya noun ini jadi subject is flight verb uh, is flight that is faster betul that-nya conjunction yang berfungsi sebagai subjek, is-nya verb betul faster ini comparative faster the okay nah ini agak aneh karena kalau kita udah nemu ir faster ya pasangannya kan pasti ada then ya eh, maaf ada then ini comparative form jadi kalau ada IR, ER, itu pasti ada dan Kalau selain IR, ER kalau ada MORE, itu pasangannya pasti dan Dan di sini nggak ada dannya hanya langsung faster the speed of sun. Harusnya faster than the speed of sound Seperti itu. Nomor 27, nomor 27 itu. Oke, kita lihat dulu. Since the dawn of agriculture years ago, betul, ago-nya, only a few, betul, had been, blah, blah, blah, has, had been, oke, okay. ini yang salah itu yang D, kenapa? Karena, ada since. Gitu aja sih sebenarnya. Ya <laughs> penggunaan since itu harus present perfect, kalau nggak have, has been. Kalau had, kalau tidak salah, head itu. Kalau pas perfecto, harus pakai buy, bukan since. Ya, yeah? alright, so let's go to number 28. Number 28, it's starting to rain here and it's starting to get cold 28 itu the Buttevant House Ruins at Navajo National Monument is among the largest and most elaborate cliff dwellings in the country. Panjang banget nih isnya itu kan to be ya atau verb. Lihat belakang, lihat depan. Kalau verb sih lihat belakang. Subjeknya apa gitu kan? Masih ingat? Mungkin panovi kalau nemu preposition seperti uh, at in in on of itu setelahnya itu harus di apakan musinya eh uh, lupa Pak <laughs> from ya atau with dicoret aja Pak. Jadi kalau nemu off, in on at from dan yang lainnya with ya. Coret aja dia nggak jadi subjeknya, dia nggak jadi verb. Jadi subjeknya itu sebelum preposition -nya. Nah, subjeknya itu ini. Pokoknya melihat subjek itu adalah kata yang paling belakangnya. atau ini oh, eh, sebut head noun-nya. Sebut head noun-nya. Oke. Okay. Okay. Disebut head noun ya. Jadi ruins di sini kan reruntuhan artinya. Ruins itu bukan verb dia ya. Karena ada huruf kapital juga nih. Kalau huruf kapital itu pasti nama. Nama ya. jadi ini adalah kata benda yang jumlahnya plural ini plural jadi harusnya si verb isnya itu harusnya are oke okay. let's go to number number 29 number 29 Nomor 29 itu jawabannya uh, Alfa Kenapa? Karena Harusnya many Pak ya Gimana? Harusnya many Pak ya Many betul Pak Harusnya many Karena streams itu kan Dia noun Terus nounnya plural Pluralnya countable Ini sekali lagi masuknya word forms ya Bentuk kata Kalau countable itu enggak pakai match, pakainya many kalau enggak pakai many pakai a lot of Gitu. Oke okay, let's go to number 20 uh, 30 ya. number 30 itu jawabannya uh, Oke okay. it is a common observation betul ada E, ini observationnya similar betul. that liquids will soak betul. ini ada modal verb soaknya verb satu betul. but not through others but not, nggak ada masalah conjunction sama not, negatif yang salahnya D karena D nya itu harusnya bentuknya, harus ada kuantitasnya harusnya others, seperti itu benya delta saya, yes. yeah. ini Oke, okay, lanjut. Lanjutnya apa, Bu, ya? Ke nomor 31. 31 itu surrounded by forested mountain. Betul. Uh, ini, I forgot. Apositif <laughs> gitu ya, kalau misalnya. Oh no, ini reduce clause. Ini tuh awalnya dari beach are surrounded, oke. Okay. Surrounded by forest mountain slopes, are... surrounded, by forest... surrounded by forested mountain slopes are the town of Telluride, a former gold mining, a former gold mining town. Oke. Okay. Oh iya, makanya tadi kan udah disebutkan ini reduce clause ya reduce clause, kan berarti si subjeknya itu setelah verbnya jadi subjeknya itu ini sebenarnya kalau reduce uh, class reduce, oh no, ini bukan reduce clause, maaf ini uh, inverted structure inverse, inversion ya inversion saya hapus dulu jadi ini inversion awalnya itu slopes uh, The town of Tulareide are surrounded, gitu awalnya gitu, are surrounded by forested mountain. Jadi, <laughs> kalau ada surrounded atau uh, ini ya, jadi susunannya itu verb, subject, seperti itu. Ini time expressions ya, by, uh, ya yeah, ini time expressions, jadi ini ampang time, place, place expression, jadi place, verb, subject gitu, jadi bukan r, harusnya is, karena subjeknya tangan gitu. Oke. Okay. Right. Nomor 32 puluh itu jawabannya. The news reels of heart metronome news, which form part of every movie goers, yeah, experience betul. Karena kalau every itu kan similar, nounnya itu experience tetap similar in the era before television, betul. Offer an unique, oke okay, ini yang salah, yeah. yang cek, kenapa harusnya. Uh? Kenapa e? Karena uh, ini di pelafalannya, Bersanya, bahwa, iya, ya, ya. betul unik. Jadi, jadi kita penggunaan e sama n itu, jadi, bahwa, unik. ya bukan ya, bukan dari uh, bukan dari katanya bukan dari hurufnya. Jadi bukan huruf konsonan, bukan huruf vokal, tapi pelafalan suku pertamanya, apakah konsonan, apakah vokal. Nah di sini um, unik itu ya pelafalannya jadi hidup gitu makanya pakai emang eh, pelafalannya jadi mati jadi Y jadi unik. Jadi jadi konsonan gitu. Bukan jadi vokal lagi jadi konsonan. Makanya jawabannya ke unik check. Ah, uh, Andrian? Ya? Kalau di itunya di Google Form-nya jawaban A benar. Eh, jawaban A yang salah. Oh, gitu, Bu. Uh, iya. Berarti ya di Google Form-nya salah, bu. <laughs> <laughs> itu bonus bu, bonus berarti. Bisa <laughs> juga bingung tadi kenapa saya jawab ayah lupa lagi. ditunggu sebentar ya pak bu ya. Oke okay, Pak Bu, masih ada. <laughs> Maaf tadi ada anak memanggil. Oke, okay, uh, lanjut ya. Itu soal selanjutnya. Nomor 33 ya. Untuk nomor apa nomor 32 tadi, kalau salah di Google Formnya mungkin itu jadi bonus aja ya. Nomor 33. nomor itu jawabannya cek ya, cek. Kenapa cek? Karena harusnya the largest, the largest. Karena perbandingannya hanya the Tyrannosaurus dengan semua meat eating cornosaurus. Jadi perbandingannya itu satu dengan satu kelompok. Satu kelompok itu meat eating corner source Nomor 34 34 itu jawabannya a ah ya harusnya unlike bukan unlikely. Unlike unlike dashboard balance, up air nomor 35 35 itu jawabannya B harusnya has began karena ini verb 3 ya. jadi has present perfect lalu verb 3 seperti itu 36 36 itu jawabannya Methane in wetland in wetland comes from bacteria that consumes organic plant matter. Soil bacteria that consumes consumes organic plant matters. Okay, ini jawabannya harusnya. Which right. methane in wetlands come from soil bacteria that consumes organic plant matter. Okay. Ini harusnya jawabannya C ya karena tanpa S that consume harusnya seperti itu. Nomor 27 Itu, the answer is Alice Alzheimer made the first observers, bukan observers, tapi harusnya uh, observation. Ya, kata benda ya, observation. Kata benda nya bukan pelaku. Kalau observer itu pelaku. Okay. Pak Rian, yeah. kalau dia ya, simpan yang 36, kenapa enggak pakai es ya? methane in wetland comes from soil bacteria that consumes organic matter. Oke itu uh, saya perlu cek dulu Pak uh, kemungkinan sih bakteriannya plural kemungkinan karena kalau dia singular harusnya kan ada ini ya harusnya ada harusnya ada e kalau enggak dan kalau enggak de Oh iya juga <laughs> ya, ya kan kemungkinan kalau ini konsums ini verb satu yang untuk singular, oh. harusnya soal bakterianya ada hmm. artikel, atau ada quantifier. Tapi kayaknya bakteria itu plural. Tapi nanti saya cek lagi deh. Kemungkinan sih karena ini plural bakteria itu. Siapa? Ya. Kemungkinan bakteria itu irregular noun, mungkin. Jadi seperti mice, mouse, women, women gitu kan? yang women pakai E yang plural, yang pakai A itu yang singular. Kemungkinan seperti itu, tapi nanti saya cek lagi ya. Nomor 38. 38 itu A. ya Kar Kalau ada S, pasti ini bentuknya pasif. ya Jadi harusnya is remembered. Remembered. S. Jadi jawabannya A. Karena kalau jadi kalimat aktif, Edward McDowell mengingat sebagai. Ini kan nanti saya harusnya diingat sebagai. gitu. Harusnya is remembered. Tambahnya 39. 39 itu animism is the belief, betul, kepercayaan noun, that objects and natural phenomena, betul, nounnya natural, such as, are life, and have feeling harusnya are alive, karena kalau live itu kan, itu verb, dia ya? bukan life lagi, lafalan <laughs> live harusnya, seperti she lives in Jakarta, gitu kan, Jakarta ya <laughs> kalau disini bukan jadi verb ini jadi now harusnya alive gitu right. and so the answer for number 39 is 6 and the answer for number 40 is bravo harusnya bukan account from tapi for untuk accounts for okay bertanggung jawab akan atau misalnya berperan akan gitu So the answer is Bravo Mama. Baik Pak, Bu. Itu pembahasannya untuk 40 auto fall structure. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita foto dulu Bapak Ibu. Saya izin off cam ya, Pak. Oke, okay, Bu. Teman -teman. Saya memungkinkan untuk on cam. It's perfectly fine. Oh, izin off, Pak. Saya juga izin ya Pak, nggak pakai kerudung <laughs> Oke Pak Nurul, Pak Teo <laughs> Oke kalau gitu saya foto dulu Satu, dua, tiga Ya Pak Bu, demikian pembahasan 40 soal topos terakhirnya, mudah-mudahan bermanfaat Ketemu lagi mungkin di pertemuan selanjutnya ya itu saja dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, Assalamualaikum Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu panderian. Terima kasih Pak. Semuanya Pak. Selamat